Terima kasih kepada sahabat-sahabat desa yang sudah kembali bergabung di channel ini Bagi sahabat desa yang baru bergabung yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Kemudian bagikan kepada sahabat desa yang lain Kali ini kita akan membahas tentang alur ataukah tahapan penyusunan RKPDES Tahapan penyusunan RKPDES itu yang pertama musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan. Ya, perencanaan desa tahunan diawali dengan penyelenggaraan musyawarah desa atau musdes perencanaan pembangunan tahunan dan dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan. Praode RKPDes. Penyelenggaraan Musdes adalah badan permusyawaratan desa. Dengan dipasilitasi oleh Pemerintah desa Materi pembahasan dalam musdes Mencakup laporan Kepala desa Atas realisasi RKPD tahun sebelumnya Pokok-pokok pikiran BPD Aspirasi Dan prakarsa masyarakat Mencermati Peta jalan strategi Pencapaian SDGs desa Jika data SDGs belum tersedia maka dapat menggunakan data yang tersedia pada sistem informasi desa atau SID kementerian desa PDTT dan atau data desa lain yang dimiliki oleh desa kemudian pemilihan ketua tim penyusun RKP itu adalah materi pembahasan eh, musdes tentang perencanaan pembangunan tahunan Nah, adapun output dari Musdes ini ya, perjalanan pembangunan tahunan tersebut antara lain yang pertama, daftar realisasi RKPDES tahun sebelumnya yang sudah dilaksanakan dan belum dilaksanakan. Kemudian yang kedua, daftar pokok pikiran BPD tentang pembangunan desa. Ketiga, daftar aspirasi dari unsur masyarakat yang hadir keempat daftar nama calon tim penyusun RKP kelima berita acara hasil musdes perencanaan pembangunan tahunan jadi musdes itu menghasilkan lima uh, output atau hasil yang sudah kita sebutkan tadi Nah pembentukan tim penyusun ya Komposisi tim penyusun, kemudian jumlah tim, tugas tim RKP, tahapan penyusun RKP, sahabat-sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya yang menjudul pedoman penyusunan RKP desa. Pencermatan penyelarasan, rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan desa yaitu mencemati dan penyelarasan pembiayaan pembangunan yang masuk ke desa. Ya, Berapa Pades? kemudian pagu indikatif yang bersumber dari APBN, kemudian dari ADD berapa, kita perkirakan juga berapa eh, bagi hasil pajak dan retribusi, kemudian berapa rencana bantuan dari provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian hasil percematan dituangkan dalam format pagu indikatif. kemudian pencermatan penyelarasan kegiatan pembangunan yang masuk ke desa nah selain dari rencana ataukah sumber-sumber yang berupa dana kita cermati kegiatan yang masuk ke desa ya ada kegiatan dari pemerintah kabupaten kota gitu ya pemerintah daerah dari e, penjanggiran aspirasi DPR gitu Kemudian hasil prosesan dituangkan dalam format kegiatan pembangunan Yang masuk ke desa Jadi kegiatan-kegiatan yang masuk ke desa Itu dituangkan di dalam format uh, data kegiatan Yang masuk ke desa Berdasarkan hasil pencematan Tim penyusun menyusun Rancangan RKPDES Kemudian pemerintah desa Eh, pemerintah daerah kabupaten kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang program dan atau kegiatan yang masuk ke desa melalui penerbitan dokumen yang sah. Apabila terjadi keterlambatan ya eh, tim penyusun RKPDes melakukan satu penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala desa. Yang kedua, pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan desa Kemudian, eh, RKP ini eh, Percepatan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa, APBDES ya. nah, APBDES ini ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun 2000, tahun berjalan Atau ya. tahun 2021 ini gitu. Kemudian, bagian D: pencermatan ulang RPJMDS, kemudian menyusun RKPDs dan daftar usulan RKPDs. Ini dapat sahabat-sahabat baca. Kemudian, musyawarah desa, perencana, musyawarah perencanaan pembangunan desa, pembahasan rancangan RKP, kemudian musyawarah desa, pembahasan, dan penetapan RKP. Kemudian musyawarah BPD penetapan peraturan desa tentang RKPDES. Kemudian sosialisasi RKPDES kepada masyarakat oleh pemerintah desa melalui media dan forum-forum pertemuan desa. Ini wajib di Terima kasih sahabat desa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.